Masa nakal Padilah dulu Siap kah? Ba Bukannya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 dan putra nomor 1 Ya, pertandingan atau lomba berikutnya. Ya, untuk peraga selanjutnya laju dua. mau Oh iya iya banget Oh nyurung Oh Nyurung Nah Nyurung Tadilah dulu Iya Pak. Pak di depannya nah. Iya, aku aja nah Panjang eh okay. uh, tali kan. tali raja Lur atau kodok sambur itu ini habis habis bulurannya jadi tarik aja karena cukup agun ini agak panjang. Biang mang bak buntur ada analogi keda rata lagi uh, agun agun yang buntur tarik tarik ya tarik tarik terus tarik terus. kodok sambur uh, bajing kau bajing kau ke. Nah ya uh, karena itu eh, ran bisa lah ditarik akan ran majukan kan agun masih uh, terlalu terlalu maju agun tarik lagi agun agun sedikit lagi ya enggak Kodok kayak itu angkat pengayuh di atas siap pengayuh Pak, kalah, ada ya, nah, baru takkan juga iya, lalu terus iya. yang terakhir kodok sabur dan agun, kami Iyi. atas nama ketua pelaksana hari ini memohonkan ampun jika ada kesalahan atau kehilafan kami selaku penitia dan yang lain-lain penitiannya, iya untafit, nah, jadi ada, baik yang kata-kata oh, yang tidak oh, senang.